<laughs> Apa lagi ini bambang bambang aduh halo teman-teman selamat datang kembali di channel tonton aja yang masih setia meri berbagai macam konten nah, tapi konten lucu, konten serem konten, konten bukan konten purma ya teman-teman yang jelas ini konten yang bisa menghibur kita dari rasa capek dari kepenatan dari hingar bingar dunia dan lain sebagainya seperti apa cuplikan videonya? Yuk kita tonton dan ikuti terus channel ini. Hari ini udara dingin di sebuah taman. Keluarga... Oke di video yang selanjutnya, Next Video yang sebelas. Woi, Hai bestie, hai bestie. Oh ceritanya ini. Si cewek ini nyamperin temennya Nyamperin temennya Hai bestie, hai bestie Setuai Gak ada remnya Gak ada remnya Aduh Cewek Oke next di video yang ke 12 belas Disitu ada kucing Kucingnya naik Di atas mobil main ke atas mobil nggak <tik> coba itu kucing Kena... <tik> masih berlanjut videonya main lama lama ngulangi lagi <tik> kucingnya ngulangi lagi loh Waduh. PA. Ngulangin yang kedua kalinya gagal, lagi. aduh. Aduh, kucing, kucing pergi tuh akhirnya tuh. Oke, okay, next di video yang selanjutnya, video ke-13. Oh. Mm -hmm. <gulang> ini si Budi dan Ono lagi main skateboard. Ceritanya si Budi ini wah, agent lover itu lucunya kayak rela ya tengkorak relawan atau bukan lagi main skateboard ceritanya mau ngajarin <laughs> si, si Budi si Budi mau ngajarin si Ono main skateboard si Ono siap-siap aja oke si Budi nyobain trik yang pertama kayak kayak eh dia pakai apa namanya pakai trik apa ini si Budi ini kita play kayak <laughs> Budi mainkan Budi liatin ya liatnya lah itu jengir jengir doang sakit itu ngaco tuh jengir <laughs> jengir doang aduh di parah minta maaf lo oke okay, next di video yang selanjutnya pakan lagi di video yang selanjutnya hmm. lima kayak itu ya teman teman kapilamit eh kapilamit sorry kayak Kamaludin maksud saya, Tuh. mas yang ada ngejar bang, kapan berantemnya? Itu kapan berantemnya keburu situ ditabrak mobil, lah, gak gak berantem, lah, tadi, aduh, masa gak berantem berantem, cuma gitu-gitu toh. Tuh-tuh-tuh Aduh, nggak jelas Oke, okay, next, di video yang selanjutnya kelima belas Ini funny spot ya ceritanya Dia olahraga sepeda apa ini Sepeda dia di hutan-hutan ini kali ya Soalnya banyak lumpur-lumpurnya, coba kita lihat <laughs> Lah itu gelep banget itu matanya, nggak bisa ngelihat. Oke next, di video yang selanjutnya kita lihat si ibu-ibu, si mba-mba, ini ceritanya mau ngisi Pertamax Mau ngisi Pertamax, si mba-mba ini, mba-mba anak satu mau ngisi Pertamax Coba kita lihat, dia ada sensornya kali, dilihat-lihat atau enggak ada dia <guluh> Dibuka pintunya, dupa yang dimana, ketangga teman-teman uh, punya pengalaman apa? ketika mengisi bensin di SPBU kita nggak bisa buka jok motornya itu pernah nggak? kalau saya pernah, itu di motor X-Ride saya nggak tahu cara buka jok motor itu gimana sampai <guruh> cari di lubangnya nggak ketemu di setamnya tak kira tak pencet nggak bisa ternyata dia cuma dicedek gitu doang kan ketahuan banget kalau kita minjem sama ini kayak si Bamba ini nih nyari lagi nggak ada nyari gimana ya <laughs> jengkel dibalikin lah pergi, gak jadi <laughs> mobil yang ngeselin <laughs> oke okay, guys nomor 17 ada si pria sedang dikotong dengan Tando ini teman-teman <sukur> dicokok <Hadi. laughs> katanya saya mau banget. Kalau saya tevos orangnya kurus. Kalau ini saya mau banget. Ini ngapain nih? Dikutuk gitu banget. Tuh. buset itu lagi live streaming, ngaco. Lagi siaran langsung. Lewat di depannya. Aneh-aneh aja. Oke next di video yang selanjutnya kita coba. Bola. Ini apa lagi? Gak jelas Gak jelas. Ngapain itu Saya ulang-ulang terus nih Oke next di video yang ke-19 Ke-19 ini ceritanya bahwa Bapak Dibuka dengan cantuk suara Bingung <girly> cari suara? Bingung <girly> suaranya gimana? Ngaco, bangunkan. Oke, next video terakhir. Uh, hmm. oh. oh. oh. baru tahu fungsinya fungsinya baju cewek itu itu ternyata baru tahu saya oh ya ya ya, ya. aduh sebenarnya teman-teman saya dari tadi itu nahan perut <laughs> nahan perut karena dari kemarin udah ketawa terus oke teman-teman uh, sekian dari saya terima kasih sudah nonton dan berpartisipasi di channel ini semoga menghibur dan menyenangkan jangan lupa like komen dan subscribe ya teman-teman uh, admin akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai bertemu di konten berikutnya Dadah